Sahabat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam bediler berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat bediler dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya sahabat Bedilir Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk DWP Fusion Spesialis OD19 yang lagi ready stock di Jaya Airival. Nah di depan saya ini sudah ada berbagai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 Kali ini saya akan mengulas salah satu dari senapan angin Gejluk DWP Fusion OD 19 ya sahabat pediler. Nah, kali ini saya akan mengulas senapan angin Gejluk DWP Fusion OD 1960 dengan popor gamo full hitam ya sahabat pediler. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan ham lainnya dan tentunya untuk uji power senapan angin ini juga luar biasa mantap ya sahabat bedilan bisa dikatakan ini adalah jenis senapan angin gejluk DWP Fusion Big Game nah jadi ini sangat cocok sekali untuk berburu hewan-hewan besar ya sahabat pediler dan untuk spesifikasi dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terdapat yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat pediler kemudian untuk tabung dari senapan angin ini ya itu memiliki diameter 19 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk dan juga sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 PSI dan mampu menghasilkan uji power besar hingga 1100 fps dan untuk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 dan kemudian senapan angin ini sudah ada grendelnya ya sahabat bidela. Jadi untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan dan untuk sistemnya sistem putar tarik ya sahabat bidela. Jadi ini tarikannya bisa mencapai 5 tarikan dan Apabila tarikannya itu semakin banyak maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Dan untuk visirnya ini ada dua ya sahabat pediler. jadi visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan Dengan jarak akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler Nah untuk popor dari senapan angin ini yaitu terbuat dari bahan kayu Mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Dan untuk varian popornya ini berwarna gamo full hitam ya sahabat bediler Jadi seperti ini untuk tampilan popornya Kemudian untuk e, di belakang popor ini juga sudah ada penyangga bahu Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bedirer oke sahabat bedirer yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 1.665.000 rupiah sahabat bedirer sudah mendapatkan senapan angin gejluk DWP Fusion dengan power yang besar dan untuk akurasinya pun pastinya sangat akurat ya sahabat bedirer jadi senapan angin ini hanya dibanderol dengan harga Rp 1 jutaan sahabat bedirer sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game loh dan untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan dengan harga segitu pun sahabat berdealer juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar dan tentunya senapan-senapan angin ini sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat bediler jadi tentunya senapan angin ini aman dan karena sudah mendapatkan surat izin secara sah dan oke sahabat berdealer mungkin itu saja untuk ulasan Senapan Angin Gejlub DPP Fusion Yang lagi ready stock di Jaya Airifel. Mungkin dari senapan Angin ini bisa menjadi preferensi Bagi sahabat bidir yang sedang Mencari senapan angin dengan Kualitas terbaik dan Dengan harga yang sangat murah Ataupun terjangkau ya Sahabat bidir dan bagi sahabat bidir Yang berminat membeli senapan Angin ini bisa langsung Order sekarang juga di Admin Jaya Airifel Karena stok dari kami juga sangat terbaik atas ya sahabat beda jadi buruan order sekarang juga Nah untuk informasi pembeliannya nanti akan saya taruhkan link di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat beda dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat beda dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan seperti biasa jangan lupa like share komen and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa